Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah kesan dari para teman-teman sekalian, yaitu lima negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara, guys, di Asia Tenggara ya, bukan di dunia. Nah, ini daripada top 5 negaraku. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan saya penasaran sekali ya di mana negara Asia termasuk juga Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan lain sebagainya, guys ya negara manakah istilahnya yang sistem pendidikannya terbaik di Asia Tenggara? Langsung saja kita play videonya, let's go. Oke okay, penasaran, guys asli penasaran karena sistem pendidikan ya. Asas membentuk negara yang maju adalah dari kemajuan sistem pendidikannya. Okay. Dengan sistem pendidikan yang maju dapat melahirkan ramai intelek ilmuan yang Betul. berkualiti. Dengan adanya sistem pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Justeru hmm. dapat membantu negara dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, kewangan, Betul. ekonomi dan sebagainya. Pada video kali ini admin tertarik untuk membahaskan mengenai lima sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Okay. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang. 5. Filipina. Oh. Filipina, Filipina Filipina yang ya. ibu kotanya ialah Manila Menduduki tempat ke sebagai negara yang mempunyai pendidikan terbaik di Asia Tenggara wow. Secara nasional, kualiti sistem pendidikan di Filipina sebenarnya telah menurun ah, okay. Sebelum ini Filipina berada pada kedudukan ke-55 sebagai negara terbaik dalam sistem pendidikan okay, Tetapi 55. 3 tahun kemudian mengalami penurunan taraf 3 peringkat Oh, Filipina baru-baru okay. ini menjalani rombakan besar-besaran sistem pendidikannya Melanjutkan pendidikan asas daripada 10 kepada 13 tahun Untuk membawanya selaras dengan sistem pendidikan negara-negara Asia yang lain Ok Akibatnya, graduan muda di Filipina menjadi semakin kompetitif dalam pasaran pekerjaan Di dalam dan di luar negara Ok Kebanyakan masalah dalam sistem pendidikan Filipina berpunca daripada kekurangan dana, gaji guru yang rendah, kekurangan bilik darjah dan kekurangan kemudahan seperti makmal. Selain itu, terdapat kekurangan kesaksamaan pendidikan antara wilayah, dasar kerajaan cenderung memihak kepada sekolah berhampiran Manila dengan wilayah paling jauh dari ibu kota seperti Mindanao menunjukkan tahap prestasi pelajar yang lebih rendah. Uh, jadi memang apa ya kayak yang dekat-dekat bandar aja kalau istilahnya yang belakang-belakang kayak pedesaan ataupun pelosok mungkin kurang di sana pendidikannya guys. Oke. Okay. Gak nyangka ya Filipina ternyata. Tempat Indonesia. Wow masuk ke urutan nomor 4 ternyata Indonesia guys. Indonesia berjaya menduduki tempat keempat sebagai negara yang okay. mempunyai pendidikan di terbaik ya? di Asia Tenggara. Manakala di peringkat antarabangsa, Indonesia berada di tangga ke 56 dengan sistem 56. pendidikan terbaik dunia. Yang diteruskan pada tahun berikutnya telah meningkat sehingga berada di kedudukan ke 55. What? Keren. Beberapa universiti awam dan swasta di Menuduk Indonesia IPDB dihadiri pelajar ya dari Thailand, sebelumnya. Malaysia dan Brunei Darussalam serta negara lain di Betul. rantau Asia Tenggara. Betul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Indonesia. Okay. Beberapa tugas agensi kerajaan ini termasuklah pelaksanaan pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan hmm. asas, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dan pengurusan kebudayaan. Ini mahasiswa-mahasiswa, nah, ini anak SMP ya. Oke, okay. ketiga Thailand. Robot anak di, di tempat sini. ketiga sebagai negara yang mempunyai Thailand. pendidikan terbaik di Asia Tenggara ialah Thailand. Wow. Negara ini menunjukkan graf yang semakin meningkat dalam kualiti sistem pendidikan negara. Pada mulanya, Thailand berada di kedudukan ke-46 sebagai negara yang mempunyai okay. sistem pendidikan terbaik di dunia okay. Kemudian pada tahun berikutnya ia berada di kedudukan ke-44 wow, Kemajuan betul -betul. yang dialami oleh negara Thailand dalam sistem pendidikan tidak terlepas daripada usaha gigir pegawai pendidikan dalam betul, kerajaan betul. Thailand sekarang dan sokongan rakyat Negara Thailand mengenakan sistem pendidikan wajib kepada rakyat selama 12 tahun okay. Bermula dari sekolah rendah selama 6 tahun mm -hmm. Kemudian sekolah menengah rendah selama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi selama 3 tahun okay. Ini sebenarnya Kalau di Indonesia 633 ya Kalau di Thailand Sama tadi. dengan dasar program uh -huh. pendidikan di Malaysia Cuma okay. di bahagian sekolah menengah Malaysia tidak memperkenalkan peringkat rendah dan tinggi. Oh, Oke, okay, okay. Nomor 3 ini ya. 2 <gasps> Saya sudah mengira, guys ya. Saya kira itu Malaysia akan peringkat pertama, tapi tidak ya, tapi tidak di sini nomor 2 Malaysia, guys. Nomor satu siapa ya? Penasaran. Aku. Di satu pihak, Singapura mengalami kemerosotan dalam kualiti sistem pendidikannya. Okay. Ini berbeza dengan Malaysia yang sebenarnya mengalami peningkatan kemajuan dalam sistem pendidikan di negaranya okay. Pada tahun 2021, Malaysia berada di kedudukan ke-39 sebagai negara yang mempunyai 29. pendidikan terbaik di dunia Setahun kemudian, pada 2022, Malaysia menduduki tempat ke-38 sebagai negara wow, yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia Wow. Ini menunjukkan kemajuan dalam sistem pendidikan di negara ini okay. Penekanan lebih meluas dalam pembangunan sektor pendidikan Misalnya turut menjadikan Malaysia setanding dengan Singapura bagi rantau Asia Tenggara wow. Turut menjadikan sistem pendidikan Malaysia adalah setanding Amerika Syarikat United wow. Kingdom Jadi pendidikan di Malaysia itu setanding dengan pendidikan yang ada di Amerika Serikat guys Wow keren banget Dem dan Jerman Komitmen dan tujahan oleh kerajaan Malaysia ya. yang memberikan keutamaan kepada aspek pendidikan, menjadikan kualiti pendidikan terus berada di landasan yang baik. Keren. Suasana kondusif serta perasarana terbaik di sekolah dan pusat pengajian tinggi. Okay. Disokong Keren. dengan peningkatan kurikulum terkini, menjadikan kualiti pendidikan diiktiraf di antara terbaik di dunia. Oh, mantap. 1. Singapura oh, okay. Singapura menduduki tempat pertama sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Namun lama kelamaan negara Singa ini mengalami kemerosotan mutu pendidikan di negaranya. Okay. Singapura mengalami penurunan dalam kedudukan kualiti pendidikan. Namun begitu, kemerosotan itu tidak menjadikan Singapura keluar dari negara dengan pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Oke. Okay. Menurut data pada 2020, Singapura berada di kedudukan ke-19 sebagai negara terbaik dengan sistem pendidikan <laughs> antar bangsa terbaik di dunia. Saya kira, saya kira puluhan, maksudnya di atas 20 ya kan. Nah, ternyata 19 guys, memang terbaik. Kemudian pada tahun 2022, ia menduduki tempat ke-21 ah. sebagai negara terbaik dalam dunia pendidikan pada Menurun, skala global. Ya. Manakala okay. di rantau ASEAN, Singapura masih nombor satu okay. Dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Pelajar dari negara lain dan jiran di rantau ASEAN lebih gemar untuk belajar dalam jurusan kegemaran mereka di Singapura Aha. Beberapa universiti awam dan swasta di Singapura disenaraikan antara universiti terbaik di dunia Oh mantap Demikian adalah beberapa negara yang mempunyai kedudukan terbaik dalam sistem pendidikan mereka yang merupakan okay. antara yang terbaik di Asia Tenggara. Aha. Manakala negara yang tidak disebut seperti Timor Leste, Myanmar, Brunei Darussalam, Kemboja, Vietnam dan Myanmar tidak termasuk dalam senarai negara terbaik dari segi kualiti pendidikan di rantau Aha. ASEAN. Jika anda mempunyai pandangan atau cadangan lain, anda okay. boleh menulisnya di bagian komen di bawah Oke okay guys sudah selesai videonya dan itu tadi 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Yaitu ada Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, terus habis itu ada Singapura dan ada Malaysia seperti itu guys Dan pendidikan di Malaysia ini setara atau sebanding dengan Amerika Serikat Jerman dan negara apa lagi, satu lagi itu, guys ya? Wow keren banget Jadi bisa menandingi gitu kan Pendidikan yang ada di Amerika dan juga Jerman guys Tapi untuk di Asia Tenggara ini Singapura menempati posisi pertama Tapi juga dia itu memang di posisi dunianya itu sangat-sangat besar sekali Yaitu di peringkat 19 dan jatuh kepada peringkat 21 seperti itu Oke sedangkan Malaysia itu menempati kedudukan di dunia Yaitu 39 dan naik menjadi 38 terbaik di dunia Wow keren banget guys ya Intinya di sini mau gimana pun kita terus harus belajar utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi menuntut ilmu itu daripada kita lahir sampai masuk ke liang lahat baru kita berhenti belajar, baru kita berhenti mencari ilmu. Seperti itu. Jadi ketika kita masih hidup ini terus berjalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan, ya kan? Barang siapa ya Sesiapa saja yang berjalan mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dia pulang Seperti itu guys Jadi Ikan, kalau kita berada di jalan Allah, maka ketika kita mencari ilmu, kita mati di situ, maka matinya kita termasuk mati yang syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat menyenangkan sekali. Maka dari itu jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu ya buat teman-teman semua. Ya, mencari ilmu itu mau di sekolah, mau di luar sekolah kita harus tetap mencari ilmu. Terutama yang paling penting adalah ilmu agama untuk bekal kita hidup di dunia dan juga nanti di akhirat ya. Sebagai istilahnya tabungan kita nanti ya sehingga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Pokoknya semangat ya buat teman-teman semua yang masih sekolah, yang masih kuliah di universitas dan lain sebagainya. Pokoknya semangat ya, jangan patah semangat. Ingat bahwasanya kita belajar untuk kemaslahatan negara dan juga diri kita nantinya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.